Keper Nottingham Forest pinjaman dari Manchester United, Dean Henderson tak buang-buang waktu untuk mengkritik keras klub pemiliknya lantaran jarang main musim lalu. Henderson menyebut Manchester United telah berbohong dan berbuat kriminal padanya. Henderson dipinjamkan ke Forest pada bursa transfer musim panas ini oleh Manchester United untuk satu musim ke depan, dengan tanpa opsi pembelian. Keeper 25 tahun jebolan Akademi Manchester United itu mengakui klub menjanjikan status kiper utama padanya, namun itu semuanya hanyalah bualan belaka. Nama Henderson naik daun sejak penampilan gemilangnya selama dua musim dipinjamkan di Sheffield United pada tahun 2018 sampai tahun 2020, dan sempat digadang-gadang bakal segera menggantikan De Gea sebagai kiper utama Manchester United. Setelah De Gea kiper asal Spanyol itu kerap membuat blunder bersama Setan Merah. Henderson kemudian tampil 26 kali untuk Manchester United di berbagai kompetisi pada kampanye 2020-2021 di era kepelatihan oleh Gunnar Solskjaer yang membuatnya dilirik Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris di Euro 2020. Sayangnya Henderson kemudian mengalami cedera pinggul sehingga tercoret dari timnas. Dan menjelang musim baru 2021 ia sempat terpapar COVID-19. Alhasil, De Gea kembali jadi kiper utama Manchester United. Dan ternyata kiper berpengalaman asal Spanyol itu tampil ciamik di sepanjang musim lalu. Sungguh mengecewakan... Sebab saya sudah menolak begitu banyak tawaran peminjaman yang bagus musim panas tahun lalu. Dan mereka, Manchester United, juga tidak mengizinkan saya pergi. Untuk hanya duduk diam di bangku cadangan selama 12 bulan, itu sungguh tindakan kriminal. Saya sangat marah. Akhirnya saya bilang ke hierarki klub bahwa saya perlu bermain dan klub harus membiarkan saya pergi Saya melakukannya sebelum manajer baru, Eric Ten Hag, datang, tukas sang penjaga gawang Setelah janji yang tak terlunasi itu, Henderson hanya mencatatkan tiga penampilan di berbagai kompetisi untuk Manchester United musim lalu baik di masa kepelatihan Solskjaer maupun Ralf Rangnick sebagai pelatih interim di paruh kedua musim. Henderson tentu berharap bisa melanjutkan karirnya dan menjadi pilihan utama bagi Forest musim ini, yang akan memulai Liga Inggris 2022 dengan laga tandang ke markas Newcastle United pada Sabtu akhir pekan ini. Dean Henderson sendiri sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2025 bersama Manchester United. Namun dengan komentar terbarunya ini yang seakan tanpa filter, bisa dibilang karir sang kiper bersama Setan Merah telah berakhir. Timnas Indonesia U16 ingin jadi juara grup A piala AFF U16 2022. Saat ini... Skuad Garuda Asia menempati posisi puncak klasemen sementara dengan mengantungi 6 poin 6 angka itu didapat Timnas Indonesia U16 dari dua pertandingan Skuad Garuda Asia mengalahkan Filipina 2-0 dan membantai Singapura 9-0 Pada matdai terakhir, Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam di Stadion Maguo Sleman daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu ini tanggal 6 Agustus tahun 2022 laga ini akan jadi penentu siapa yang bakal keluar sebagai juara grup A sebab Vietnam yang ada di urutan kedua klasemen sementara juga punya enam poin dan hanya kalah selisih gol dari timnas Indonesia U16 oleh sebab itu Pelatih timnas Indonesia U16, Bima Sakti ingin anak asuhnya mengalahkan Vietnam Dengan begitu, skuad Garuda Asia bisa mengamankan posisi puncak dan lolos ke semifinal Tentu kami ingin menang, kami tak ingin nasib tim ini ditentukan oleh tim lain Saya yakin, tim lain juga mengincar kemenangan ujar bima sakti pelatih timnas U16 maka dari itu saya katakan kepada para pemain kita harus tetap terus berjuang keras raih kemenangan sehingga posisi kita benar-benar aman sebagai pemuncak klasemen grup A katanya menambahkan babak semifinal piala AFF U16 2022 akan berlangsung sekali karena menggunakan sistem single match Fase ini bakal digelar pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 di Stadion Maguwo Harjo. Nantinya, juara grup A akan menghadapi kampion grup C. Sementara pemuncak klasemen grup B bakal bersua runner up terbaik. Adapun partai final dan perebutan tempat ketiga akan digelar pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Lokasinya di Stadion Maguo Harjo